подъем прошел контакт подъема двигатель центрального и бокала.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 agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sebuah kendaraan peluncuran Soyuz 21B yang membawa tiga setelit Goness M dan Modul Skip D diluncurkan di bawah program spera telah lepas landas dari Vostoknyi Kosmostrom Rusia pada 23 Oktober pukul 04.57 waktu setempat dalam waktu sekitar 9 menit bagian utama regat tahap atas dengan empat satelit akan terpisah dari tahap tiga ini akan memakan waktu sedikit lebih dari empat jam untuk menempatkan satelit ke orbit dan dilakukan dengan bantuan booster ini adalah peluncuran roket pertama dari water pada tahun 2022 Satelit GONES-M diluncurkan dari pelabuhan antariksa itu untuk pertama kalinya. Skip-D juga merupakan model pertama yang diluncurkan ke luar angkasa di bawah program Spera. Presiden Rusia Vladimir Putin memberitahu tentang program Spera selama sesi tanya-jawab tahunannya pada 7 Juni 2018. Program ini membayangkan peluncuran komunikasi dan satelit penginderaan jauh bumi. Mantan CEO Roscosmos Dimitri Rogozin mengatakan bahwa program spera akan mencakup lima konstelasi satelit yang menyediakan layanan telekomunikasi dan lima lainnya dirancang untuk pemantauan. Bonus adalah satu-satunya sistem komunikasi satelit orbital rendah Rusia yang dirancang untuk pertukaran global berbagai jenis informasi dengan fasilitas bergerak dan stasioner dan untuk mengatur saluran siaran ulang untuk berbagai tujuan Nah, begitulah penjelasan singkat terkait peluncuran roket Soyuz-21B milik Rusia yang meluncurkan satelit Gones m model spera pertama dari pelabuhan Antaresa Vostokny Nah, selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi